Setelah tiba Runggut nafas di jiwa Itu dia yang datang Hadirkan cinta Mendekat ke dalam dada Dapatkah ku Hingga segalanya ungkapkan saja. Dan sesaat dan terusilah dapatkah menjadikan Memberikan Because who was segini aku buka, -buka saja bersesat dan terusilah. dapatkah aku memeluknya jadikan bintang di surga berikan warna yang bisa menjauh Saat kini perasaanku telah ter...